Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama pak arif bercan Dengan video tutorial mereview aplikasi custom capture Spesifikasi video tutorial kali ini adalah Cara setting rekam layar menggunakan fastune capture Pertama-tama kita buka dulu aplikasi fashion capture nya Kemudian, setelah terbuka, seperti inilah tampilan aplikasi pasien capture. Sebelum kita merekam dengan menggunakan pasien capture, saya akan terangkan menu bagian-bagian dari pasien capture ini. Ini adalah untuk membuka open file editor kita. Ini adalah untuk screenshot. screenshot di sini ketika kita sedang melakukan perekaman, lebih bisa selanjutnya capture window ya tampilannya akan di, di capture nah, dia ada ada tanda merah ini berarti bagian mana yang mau kita capture nah, Soalnya ini saya ambil contoh ya nah, dia akan muncul seperti ini. ini ada tampilan sesuai yang kita pilih tadi Contohnya bagian capture yang ketiga ini adalah caranya itu kita mengambil sesuai dengan arah gerakan mouse kita sebagai contoh, misalnya saya mengambil tanda windows, logo windows ini nah, seperti ini dia bagian-bagian yang sesuai yang kita inginkan saja yang, yang tercapture selanjutnya capture, prehand Regen mengcapture su suatu bagian yang Berdasarkan gerakan Aramos, misalnya ini saya mengambil tanda recycle bin ini. Caranya itu dengan mengklik mouse kita, menekannya, kita geser sesuai dengan objek mana yang mau kita ambil. Nah ini adalah capture full screen ya. Nah ini dia secara otomatis semua layar akan eh, diambil, akan tercapture. Jadi silakan pilih mana, uh, seni capture mana yang kalian akan pakai. Selanjutnya bagaimana cara perekamannya itu Kita klik pada bagian logo ini adalah screen recorder. Kita klik, terus kita klik. Saya biasanya menggunakan dua full screen without taskbar atau full screen. Kalau full screen without taskbar maka yang muncul pada perekaman kita itu adalah hasilnya adalah tanpa taskbar. Ini taskbar, taskbar ini tidak akan terlihat. Sedangkan full screen, kalau kita pilih full screen, maka pada perekaman hasil perekamannya muncul semua taskbar. Ini yang bagian ini muncul. Jadi biasanya menggunakan full screen, kita taskbar. Setelah kita klik ini, sebelumnya harus kita setting nah, pada mikrofon, misalnya ketika kita sedang melakukan mengaktifkan sound, maka di sini akan muncul ada garis-garis hijau, itu tandanya dia sound aktif. Tapi dalam kali ini saya tidak mengaktifkannya, saya klik OK. Ini untuk menguji saja, untuk mengecek apakah recording itu berfungsi atau tidak. Oke OK. Selanjutnya pada option kita klik. Nah di sini ketika pada video caption. Capture mouse pointer, nah, apakah kita mempersilahkan ada gerakan-gerakan mouse ini pada saat perekaman? Jika iya, kita klik checklist. Yang kedua, highlight mouse pointer. Nah, nih, nah highlight mouse pointer ini akan ada tanda-tanda kuning gitu. Ketika nanti perekaman, kita persilahkan nggak ya, tanda mouse pointer itu. Kalau iya, kita beri checklist selanjutnya. Highlight Mouse Click. Oh, highlight Mouse click ini adalah dia kita atur ukuran dari Mouse Clicknya itu. Saya biasanya default aja. Kita masuk Audio. Pada Audio, Recording Audio di sini adalah mikrofon. Ketika kita pilih mikrofon maka yang aktif itu hanya mikrofon saja. Sedangkan untuk Speaker itu speaker bawaan dari laptop ini tidak akan terdengar jadi suara-suara apapun selain yang terdengar dari mikrofon kita maka itu tidak akan terdengar saya biasanya menggunakan mikrofonnya supaya suara yang terambil dari mic itu hanya suara kita yang muncul bukan suara-suara yang lain gitu kemudian kita pilih kualitinya itu adalah base kemudian ini ini yang penting ya record mouse click soal kita tidak menghendaki suara klik-klik pada perekaman itu maka kita uncheck list ya. ini tapi ketika ini tetap ia hadir mouse clicknya record mouse clicknya maka kita rendahkan saja sepuluh ya. 10 gitu kalau kalian beri 100 maka Klik volumenya itu akan mengganggu sekali pada perekaman kita. Selanjutnya kita langsung bisa melakukan perekaman di sini. Kita klik record, nah. klik start. Nah ini ini ada tanda ini audio yang kita sudah aktif ya. Nah, ketika kita klik maka perekaman sudah berlangsung itu ada di sini ingin meng -zoom sesuatu maka bisa diklik F5 contoh misalnya ini. yang mana yang mau kita zoom ini misalnya maka ini saja yang muncul di zoom layar kita menonaktifkan zoom itu klik lagi pencet lagi F5 jika ingin berhenti maka kita klik ctrl f10 nah disini bisa nge save ketika kita sudah mengakhiri atau discard discard ini dia akan mengulangi lagi dan itu kalian tidak akan tersimpan. kita save nah inilah hasil dari perekaman kita tadi Video kali ini sangat mudah, bukan? Bagaimana mengatur perekaman pada aplikasi Fasten Capture? Aplikasi ini hanya 2 mega, tapi menghasilkan hasil perekaman yang sangat bagus. Ini adalah salah satu referensi dari aplikasi perekaman video yang bisa kalian coba.